Baiklah para sahabat ya selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Mbak Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar kesayangan kita Ke kabar pertama para sahabat ya sini ada sebuah unggah spesial Tentu ini live instagram dari MC pengisi acara pernikahan di Sumba tentunya Ini di lokasi tempat acara Dedek si kejuran nanti para sahabat ya masya Allah dan tentunya menyampaikan DDLST sedang istirahat katanya itu persahabat ya Dan bakal menyanyikan 5-6 lagu nanti malam Tentu kejutan akan disuguhkan persahabat ya Wow, makin penasaran dan makin gak sabar melihat Dedek Lesti of Air persahabat ya Dan kita lihat diunggah kembali oleh akun Sabarotaing underscore Leslar Ada kalimat caption yang dituliskan Dede lagi istirahat insya Allah nanti malam akan nyanyi 5 sampai 6 lagu Bismillah lancar dan sehat-sehat gelis amin Tentu diteruakan yang terbaik persahabat ya Demi kelancaran of airnya Dedek Lesti kejora. Dan kita lihat dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan tanggapan dari Leslar Lovers Salah satunya dari akun Instagram The Truth Blue Night Mengatakan belum pernah lihat host acara nikah ngefans banget sama Leslar Terlihat semangat mereka Masya Allah luar biasa Alhamdulillah banyak sekali yang sayang sama Leslar. Kita juga sebagai fans sejati tetap kompak dan tetap solid mendukung, mendoakan hingga mensupport idola kesayangan kita. Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada dengan special banget nih terbaru dari Dedek Lesti di akun Instagram pribadinya. Luar biasa baru saja mengunggah sebuah postingan video nih lagi makan strawberry ya. Wow. Terlihat Dede Elasti sedang di dalam mobil nih Alhamdulillah Tentunya mereka selama sampai tujuan dan di sampingnya tentu ada kakak Bilar dan Suami tercinta yang selalu menjaga yang selalu mensupport untuk Dede Lesti Kejora Kita sebagai fans merasa bahagia Do... of air pertama kali langsung ditemenin oleh kakak Bilar Uganik di, di posting kembali atau diri kembali oleh akun virus.leszlar Kalimat caption pun dituliskan Semoga lancar ya day of airnya Doa terbaik untuk Lesnar dan tim Amin Tentu kita dukung dan doakan yang terbaik Pokoknya untuk kita berikutnya kita lihat juga keunggahan terbaru dari bang Aril di sini mengunggah sebuah postingan kapal laut ya <tuh> wow tentunya pelabuhan kayangan kata bang Aril numpak kapal laut katanya masya Allah mudah-mudahan lancar selamat pokoknya persahabat ya tetap mendoakan yang terbaik untuk lesti dan Billar kita lihat juga keunggahan Kariski make up juga mengunggah sebuah postingan di pelabuhan persahabat ya Tentu sudah sampai di pelabuhan Masya Allah luar biasa Tetap dukung doakan persahabatnya Dan kita makin penasaran Off airnya Dede Elasti Apalagi ditemani sang suami tercinta Mudah-mudahan lancar semuanya Tanpa ada halangan satu hal apapun Dan berikutnya juga kita lihat persahabatnya Masya Allah senyumannya Di unggahan terbaru Dede Elasti juga luar biasa persahabat ya bikin gemes, bikin baper melihat keromantisan dari Lesti dan Rizky Bilar, mudah-mudah bahagia selalu, tentu kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya persahabat ya, apalagi off airnya Dedek Lesti ini, tentunya off air Salah satu bos Besar po sahabat ya Masya Allah bukan kaleng-kaleng Sultan di Subawa Langsung undang Lesti Kejora Untuk tentunya menyanyikan lagu-lagu spesial Yang akan dilantunkan oleh si cantik Tidak Lesti Kejora